harga cabai merah keriting saat Nataru di Oku Selatan mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Saka Selabung Kota Muara II, Oku Selatan, hari ini, Senin, 26 Desember 2022, harga cabai merah keriting tembus Rp60.000 per kilo. Atau naik 20% dari sebelumnya Rp50.000. Adapun harga kebutuhan pokok lainnya, harga beras Rp10.000 per kilo, gula Rp14.000 per kilo dan terpung terigu Rp11.000 per kilo. Sedangkan harga bawang putih Rp25.000 per kilo, bawang merah Rp32.000 per kilo, cabai rawit Rp40.000 per kilo dan cabai merah besar Rp40.000 per kilo. Sementara harga ayam potong Rp32.000 per kilo, daging sapi Rp140.000 per kilo, telur ayam Rp54.000 per karpet dan minyak sayur kemasan Rp18.000 per liter. Sejumlah sembako mengalami kenaikan terutama cabai merah keriting jadi Rp60.000 per kilo di Natalu tahun ini, ungkap Eliuzar, Disko Perindak Opu Selatan, Senin, 26 Desember 2022. Menurutnya, kenaikan sejumlah bahan bakar pokok dikarenakan meningkatnya permintaan pasar untuk perayaan Natal maupun tahun baru. Permintaan pasar meningkat, sehingga mempengaruhi harga pasar, ungkapnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 27 Desember 2022.